Semara ini adalah jenis Juni Juniperus Jepang kalau untuk nama lainnya itu Prokamben Nana masih keluarga Prokamben dia ya. ya, Prokamben jadi memang untuk jenis ini itu bisa dibilang masih jarang lah di Indonesia itu ada teman-teman udah banyak yang punya cuman kan masih paling satu dua gitu belum banyak yang membudidayakan itu jadi memang perbedaannya di sini itu dengan jenis Juniperus yang biasa itu ada di karakter daunnya dia lebih rapet dan lebih kecil jadi bisa dilihat di sini misalkan di zoom ini bisa dilihat e, itu perbedaannya dengan jenis yang jenis perus yang green. Dia lebih rapat untuk karakter batangnya dia dari kambium lebih ke blue sinensis karakter tuanya dapat nah, Untuk apa kelenturannya dia lebih ke green sinensis green. tuh Jadi untuk perbedaannya sendiri memang lebih spesifiknya di daunnya. Dulu pertama saya lihat jenis ini adalah ketika saya bekerja masih bekerja di Jepang itu sempat lihat tapi waktu di Jepang itu kan saya memang belum terlalu excited dengan yang namanya bonsai. Kayaknya baru tahu oh ternyata dulu waktu saya di Jepang itu ternyata untuk jenis yang ini gitu untuk yang draft sendiri. Jadi memang masih digolongkan jenis baru ya di Indonesia itu. Memang mungkin udah empat tahun yang lalu untuk datang tapi kan memang e, masih diselintil orang saja belum dibudaya. Untuk kelebihannya dari jenis cemara yang lain itu apa mas? Nah kelebihannya itu dia di kerapatan daunnya, di kerapatan daun dia lebih kecil, lebih rapat. Jadi untuk kebonsainya itu memang bagus ya karena dia jenis dwarf. Duap. Juni juniperus itu berarti jenis yang kerdilnya. Gitu. Ini kalau dilihat di sini kan hampir perform ya. Ini padahal baru usia masnya dari pertama angkat ground ke pot itu baru usia 2 minggu. Jadi memang baru baru diangkat ya dua minggu udah langsung dibentuk udah jadi perform seperti ini. Kalau di jenis yang lain kan memang harus menunggu daunnya itu apa ke atas dulu baru bisa istilahnya lebih maksimal. Kalau ini baru aja diangkat aja udah seperti ini gitu. Untuk yang jenis ini dijual berapa mas? Kalau untuk yang Juni juniperus ini memang untuk harga masih agak lumayan ya. Contoh kita Jual dari mulai yang bibitan terkecil sampai yang untuk yang sekarang yang sudah apa perform seperti ini itu mulai dari harga yang bibitan terkecil itu dari harga 100.000 sampai yang ada harga 1 juta terus satu setengah juga ada untuk stekan yang medium-medium itu juga ada, ada yang harga 200, ada yang 350, 500 bahkan sampai 750. Jadi tergantung dari besar dan kesuburannya kalau untuk yang sudah perform ini, terutama yang untuk yang ini ya itu saya bandrol di harga 15 juta yang ini Ini karena baru ngangkat dua minggu rencana mau besok ada kontes lokal di Wonosobo, pengen saya ikutkan sambil memperkenalkan bahwa ada jenis tuaf ini kalau udah jadi itu ya kurang lebihnya seperti ini ini untuk uh cara ngangkat dari ground itu apa ada cara-cara khusus atau gimana levelnya itu kalau stres. untuk cara angkatnya hampir sama dengan perlakuan sinensis pada umumnya cemara pada umumnya tapi yang bikin menarik dari Dohaf Juniperus ini adalah dari karakter akarnya kalau di sinensis itu karakter akarnya dia lebih cenderung ke bawah apa istilahnya akar besar itu ada tapi kalau untuk yang Dohaf ini antiknya itu dia enggak ada akar yang sampai menjolor apa istilahnya, keluar terus besar itu enggak ada dia lebih menggumpal jadi ngumpul, jadi malah lebih enak dalam penanganannya ketika dari naik dari ground ke pot seperti itu, jadi memang lebih apa namanya, lebih praktis lebih enak di handlingnya seperti itu terus ada ini apa ehm, pemotongan akar juga enggak mas? untuk yang seke, ini, yang kemarin saya potong itu hampir 50% saya potong jadi memang kebanyakan kan akar serabut karena kunci dari cemara itu sebenarnya dia ketika udah akar begitu banyak terus mau diangkat itu kalau dipotong itu malah dia semakin cepet tumbuh akar serabut yang baru gitu jadi memang dengan catatan penangannya harus benar kenapa saya bilang pen, apa, penangannya harus benar itu jadi ketika angkat kalau saya lebih suka cenderungnya malah saat musim panas kalau saya karena kadar asam yang ada di tanah itu dia lebih rendah, tinggalnya dia langsung bisa langsung apa istilahnya bisa menyesuaikan. Dan dengan catatan medianya, kalau untuk media sendiri di bawah ini kalau saya pakainya pasir kali sama sekam, sekam lapuk saya campur dengan dekastar sedikit. Kalau untuk yang udah naik pot pasti saya pakai langsung dekastar, nggak masalah. Karena kalau pakai pasir kali sama sekam itu Untuk pertumbuhan akarnya itu dia lebih cepat Terangsangnya lebih cepat Kalau di atas ini cuma buat pupuk aja pasir malang Seperti itu. Untuk perlakuan setelah naik ground, naik pot ini Apakah diteduhkan apa langsung kena sinar matahari langsung? Kalau untuk di Wonosobo sendiri karena memang sekarang cuacanya kan sedang agak mendung ya. Memang saya langsung full outdoor. Tapi kalau di hawa yang lagi saat musim kemarau itu kita cenderung lebih keteduhkan minimal 2 minggu lah. 2 minggu baru nanti kita keluarkan full. Tergantung dengan cuaca masing-masing. Berarti pemotongan akar itu aman-aman saja ya Mas? Aman. Aman. Apalagi ini kan dulunya kan apa agak rimbun kan nah ini ada pengurangan beberapa cabang yang memang batang utama itu kita potong makanya nah, ini lebih ringan apa kinerja dari akar tersebut gitu jadi memang bisa dilihat di sini kan sudah ada apa namanya tunas baru kan ini padahal baru dua minggu nanti kan memang aman kan Ia pun juga sudah mau mecah ini calon-calon daun baru seperti ini dan kalau pruning hampir sama seperti sinensis. Kita nggak pernah pakai gunting, tapi kita pakai uku, terus kita cabut. Di sini kan bisa dilihat kan ya? Ini kan ada celah-celahnya nih. Nah, ini kita sistemnya kita cabut gini. Nah, ini kan nyabut nih. Karena kalau misalnya kita pakai gunting, kadang apa namanya e, di tengah-tengahnya ini nanti jadinya gosong. Itu sinensis seperti itu. Jadi baiknya itu kalau pruning kita pakai tangan disabutin gitu cara membedakannya dari cemara yang lain dari kalau terutama kalau misalkan untuk dari cemara sinensis dengan yang kebanyakan teman-teman agak bingung itu kan kalau bibitan ya, bibitan cemara sinensis sama cemara pua, -pua. kebanyakan itu kan pua, pua ada yang mengira itu sinensis sinensis ada yang mengira itu pua, pua jadi kita bisa membedakan itu adalah dari rantingnya maksudnya dari karakter daun di sini kalau bisa dilihat kalau untuk sinensis itu lebih rapat dan dia lebih apa banyak cabang-cabangnya. Kalau kuah puah itu dia lebih eh, apa panjang. Itu dari pertama dari untuk karakter daunnya sendiri. Terus kita bisa lihat itu dari baunya. Rasa bau ketika misalkan contoh untuk sinensis sendiri kita petik terus kita apa namanya seperti ini kan kita cium, itu baunya khas dia agak wangi, tapi kalau puah pua itu agak menyengat bahkan menyengat sekali bisa, apa istilahnya bisa di... apa... E, cium itu memang sangat-sangat beda untuk dari bau sendiri dan untuk cenderung dari pertumbuhannya kalau sinensi sendiri itu kan ada yang vertikal, ada yang horizontal kalau horizontal kan dia ke samping terus vertikal doa ke atas, kalau pua puah itu pasti dia ke atas. Dan juga untuk buah-buah dia lebih fokus ke batang utama dulu. Batang utamanya dia pasti besar dulu baru nanti ke cabangan. Kalau untuk jenis sinensis sendiri, dia terutama yang vertikal kan dia juga ke atas. Tapi dia dari percabangan itu dia udah mulai ada apa namanya cabang-cabang baru gitu seperti itu. Kalau untuk perbedaan secara apa namanya keseluruhan seperti itu antara cemara sinensis dan juga cemara buah-buah. Nah, cemara sinensis sendiri itu ada berapa jenis. Kalau untuk cemara sinensis itu ada dua ya. Itu yang pertama sinensis blue sinensis sama yang ini sinensis biasa yang green. Dan untuk yang green sendiri juga ada dua yang horizontal, sun dan vertikal. Kalau untuk yang horizontal ini termasuknya horizontal, dia ke samping, umumnya saat masih bibitan pun dia cenderung ke samping. Tapi kalau untuk yang vertikal itu ke atas dan e, kalau teman-teman yang lain juga kadang ada yang menyebutnya cemara samroy itu juniperus samroi itu saya jenisnya jenis yang vertikal naik ke atas karakter daunnya juga dia lebih apa namanya lebih rapat lagi dengan jenis sinensis sendiri nanti bisa direview di sana juga ada untuk yang jenis vertikal ada di sana untuk kelebihan dan kekurangannya dari sinensis sendiri itu apa kalau untuk kelebihannya ya itu dia lebih lentur bentuknya untuk karakter dari karakter batangnya dibandingkan dengan ee, saudaranya yaitu bulu sinensis dia lebih kalau bulu sinensis itu untuk karakter da, apa namanya ee, batangnya dia lebih keras ketika ditekuk kadang matat terus kadang memang agak susah gitu terus untuk yang dari karakter daunnya dia nggak mudah mati ranting seperti blue sinensis kalau blue sinensis kadang memang dia dilemanya itu sering mati ranting hampir seperti Sargenti jarum lah ya itu kalau untuk blue sinensis jadi kalau untuk sinensis sendiri kalau kelebihannya memang dia lebih apa namanya di perantingan tuh dia lebih tidak mudah mati gitu seperti itu yang udah jadi seperti ini kita buka harga di angka juta. angka 4 juta ada yang nanti di situ ada yang harga dua juta setengah, dua juta, 3 juta, macam-macam. dari bibitan juga kita ada. kalau untuk yang ini jenis blue sinensis untuk bibitannya. nah kebetulan di sini kita juga ada blue sinensis juga. ini bisa dilihat daunnya, ini juga blue sinensis. tapi memang dia sudah agak besar. dan kebetulan ini kita sedang proses grafting sambung sisip. ini sambung sisipnya kita sama cemara uh, kisu, pingpong, juniperus kisu, cemara pingpong. kalau orang kita biasanya nyebutnya pingpong gitu. jadi memang dia dari karakter daunnya untuk bulsinensis sendiri agak kebiruan ya. tapi untuk karakter dari batang sendiri ini dia memang agak keras dibandingkan dengan yang jenis sinensis biasa yang green. Dia lebih keras Untuk pertumbuhannya gimana? Pertumbuhannya lebih cepat yang ini uh, apa blue sinensis daripada Untuk blue dengan catatan Sama-sama misalkan masih los ya Kalau untuk udah ditekukan itu pasti ada Penghambat Pasti dia stuck blue gitu kan Tapi kalau dalam keadaan seperti ini Kita compare antara blue dengan green Itu pasti lebih cepat blue Bisa dibilang mencapai ukuran yang sama dengan misalkan kita dari stekan sekian sampai ukuran sekian itu misalkan perbandingannya kalau sinensis yang blue itu satu tahun mungkin kalau yang green sinensis itu yang sinensis biasa mungkin bisa satu tahun tiga bulan atau satu empat bulan gitu jadi lebih lama untuk yang green sinensisnya memang kalau blue sinensis sendiri dia lebih cepat perkembangannya jadi sangat recommended buat ya, sambungan bawah ya nah betul karena ke, kalau bisa dilihat di pasaran pun juga untuk jenis blue sinensis sendiri kan masih jarang ya Untuk yang apa namanya udah perform udah jadi meskipun ada ya masih baru satu dua dibandingkan dengan apa green sinensis Kebanyakan kan kalau di kontes kan sekarang yang banyak kan tutup sinensis yang green ya Itu mungkin dari kelemahannya dia itu yang pertama dari karakter batangnya dia terlalu apa namanya keras Kalau di tekuk itu kadang patah Terus dari karakter daunnya juga dia sering mati ranting Kan paling dilema tuh kalau misalkan untuk dari pebonsai itu di perantingan Nah makanya saya di sini siasati Sinensis malah kalau bisa nanti di review untuk di bahan groundnya Kita malah kebanyakan nge-ground jenis blue sinensis Karena orientasi kita nanti adalah untuk seperti ini grafting Ya nanti kita sambung dengan empat jenis itu ada kisu Terus ada draft, Juni Juniperus Japan. Terus ada lagi yang Simpaku dan Itoigawa Jadi kita memang untuk orientasi dari keempat jenis itu. Makanya kita ground blue sinensis sebanyak-banyaknya gitu. Jadi nggak terus kita mau apa membuat untuk yang ori blue sinensis bukan, tapi adalah di orientasinya nanti kita ke grafting seperti ini. Ini proses grafting. Ini baru berjalan paling 3 hari empat harian. Untuk bandrolnya bibit segini ini dijual Kalau untuk yang ini kita mulai harga ada yang 50 sampai 75000 Kalau untuk yang sebesar ini, sebatang ini ini kita bandrol di harga Rp50.000 Kalau ada yang lebih besar lagi agak sejumpol itu, itu kita bandrol harga 75000 Kalau untuk tingginya, panjangnya itu sekitar setengah meter, 50 sentian Ini kita bandrol 50000 Untuk ecerannya yang jenis ini jenis apa mas? kalau ini... untuk yang ini jenis kisu atau familiarnya pingpong kalau orang Indonesia biasanya nyebutnya pingpong, cemara pingpong uh, ciri-cirinya mas? baik untuk ciri-cirinya dia kalau dibandingkan dengan sargenti ini bisa maaf bisa kita lihat langsung ya ini kan yang jenis sargenti jarum dia karakternya dia lebih agak kebiruan Terus untuk dari karakter daunnya, dia menyerupai hampir seperti brokoli ya. Jadi apa namanya sap-sapan seperti ini. Nanti kalau udah perform dia lebih hijau lagi, lebih rapat lagi. Kalau ke sargenti yang jarum, itu kan memang seperti ini ya bisa dilihat langsung. Nah, ini sargenti jarum. Dia ada ada solornya seperti itu. Tulurnya itu ada. Kalau untuk kelebihannya dia di karakter daunnya dia lebih apa namanya lebih unik ya Rapat lebih unik dan juga kalau untuk budidayanya dia lebih gampang Kita budidaya untuk Sargenti pingpong ini kita ada dua yang pertama pakai grafting Yang tadi udah kita grafting dengan blue sinensis itu Terus yang satu kita dengan cara stek Kalau untuk kelebihan dari Sargenti ini bisa dibilang paling cepat keluar akarnya justru malah jenis sargenti pingpong meskipun notabene dia perkembangannya lebih lama untuk mencapai hasil yang istilahnya yang besar gitu dari stekan itu dia paling lama ini cuman keluar akarnya dia lebih cepat saya pernah nyoba itu bahkan dua setengah bulan 2 bulan lah itu udah mulai keluar akar untuk yang jenis yang pingpong ini jadi memang paling mudah dibudidayakan secara stek itu ini kalau yang pengalaman saya pribadi ya dan angka kematiannya juga dia lebih rendah Kalau untuk di-stack di sendiri Kalau untuk pertumbuhan lebih lambat? Ya? Lebih lambat kalau untuk yang pertumbuhannya Untuk um, bonsai yang udah kayak gini ini, ini dibandul berapa? Nih? Kalau ini kita buka harga di angka 5,5 Yang bibitan kita paling baru start di angka 100 ribuan Itu pun juga stok kita baru kemarin diborong sama reseller terus ini masih kita ada budidaya ada sekitar 750 batang itu nanti mulai kita lepas kalau sudah mulai sehat mungkin di angka di 50.000 sampai 150.000 kita juga ada ini kan ada tiga Mas ini ya. daunnya kan hampir sama bisa jelaskan salah satunya ini jenis apa baik. aja Mas uh, baik di sini kita ada tiga jenis ya ini masih satu keluarga dalam mana sebuah itu masih jenis Sargenti Nah, kalau untuk Sargenti sendiri kita bisa lihat, kalau untuk yang di sini adalah Sargenti yang biasa kita temui di pasaran, dalam artian udah banyak sekali ditemukan di Indonesia itu Sargenti jarum namanya. Kenapa kok disebut Sargenti jarum mungkin ini kan masih bentuknya itu kan apa dia kalau udah ada solar ini kan panjang-panjang ya menyerupai jarum gitu, makanya dia dinamakan Sargenti jarum. Mungkin ada daerah lain yang nyebutnya beda juga, kemungkinan ada juga gitu. Jadi untuk sargenti jarum itu seperti ini kan enternya. Bisa dilihat. Ciri-cirinya seperti itu Jadi untuk dari kerapatan daunnya terus dari sini terutama di solornya ini, sulur. Kalau sargenti jarum itu dia cenderung sulurnya itu panjang-panjang. untuk sargenti jarum. Untuk pertumbuhannya kalau pertumbuhannya memang bisa dibilang agak lama ya, karena ini kan jenisnya jenis daun yang kecil pendek. Ini biasanya memang pertumbuhannya agak lama seperti itu. Dibandingkan dengan sinensis, masih cepat sinensis, pasti tentunya. Bisa mungkin bisa perbandingan dua banding satu. Bahkan tiga banding satu, misalkan dengan ukuran yang sama, untuk memenuhi standar perbesar yang sekian itu mungkin bisa perbandingan bisa dua atau tiga banding satu seperti itu untuk jenis ini sebesar itu di bandrol berapa untuk yang sargenti ini ini kita bandol di harga satu setengah juta untuk masalah harga sih untuk di kita masih bisa nego ya jadi nggak harga saklek gitu enggak Ini jenis masih Sargenti Tapi ini Itoigawa Ini misalnya original Dari Jepang juga Asal mulanya dia dari Itoigawa Itoigawa itu kalau di Jepang itu nama Prefektur ya Kalau di Jepang Karakternya dia lebih rapat Terus daunnya itu agak kebiru-biruan Sama kalau di Sargenti Jarum tadi kan Ada sulurnya dia cepet ya Ini Kita bandingkan Ini kan sulurnya cepet. Kalau di Itoigawa dia seluruhnya itu langsung ada pecahan, Pecahan cabang-cabangnya. Jadi perbedaannya di situ. Kalau di sini kan nih langsung panjang kan. Jadi pertama kali kita lihat antara itu sargenti jarum atau Itoigawa itu bisa kelihatan dari sulurnya ya. dari sulurnya Dan dia tidak berduri. Beda nanti ketika nanti kita review untuk sebelahnya itu nanti ada simpaku, itu beda. Nah, jadi karakter daunnya dia lebih rapat. Bahkan kalau udah perform udah pernah saya lihat waktu di Jepang itu dia hampir seperti kisu semara apa namanya sargenti pingpong itu hampir sama karakternya juga hampir sama di sini bisa dilihat kan Nah, dari sini tuh hampir sama dengan kisu dari karakter batang dan percabangannya ini ketika ada ranting baru seperti itu ini untuk yang ini sargenti itoigawa Jadi nama daerah sebenarnya di Jepang itu untuk bibitan segitu itu di bandel. Kalau ini harga masih untuk jenis ini masih agak lumayan mahal ya. Ini di bandel di angka antara 300 sampai 350 seperti ya. itu. Untuk yang, yang seukuran sekian. Ya, 30 sentian lah. lah. Kita 30 cm ya. 300 sampai 350. Ini ya, nah. untuk yang awal yang... Untuk yang di sebelahnya ini jenis Baik. apa lagi? kalau untuk yang ini sebenarnya uh, kita menjelaskan dari dua sisi ya yeah. yang asli dari Jepang sebenarnya itu kan ini masih jenis Argenti, tapi banyak orang yang orang bilang kalau di Indonesia itu ada jenis Simpaku Padahal kalau di Jepang itu sendiri kalau simpaku itu adalah jenis cemara yang memang berdaun pendek itu pasti namanya simpaku. Nanti ada pecahannya ada kishu yang tadi pingpong itu terus ada yang ini tohygawa ini semua masih jenis simpaku keluarga simpaku itu kalau Jepang ya makanya Indonesia itu termasuknya kaya akan apa namanya istilah gitu makanya orang eh, apa perbedaannya simpaku. Nah terus dari karakter daunnya kita bisa lihat. Kalau untuk jenis simpaku ini kita sebut untuk yang familiar di Indonesia saja ya, simpaku itu dia daunnya lebih pipih, ada cenderung pipih. Coba lihat di sini, ini kan pipih, jadi kayak kipas gitu. Ini bisa dilihat di sini. Nah pipih, jadi dia melebar. Beda dengan itoigawa, bisa dilihat di sini. Yang satu agak agak kayak kipas. Yang satu dia langsung bergerombol begitu tumbuh tunas dia langsung gerombol. Ini bisa dilihat juga di sini yang lebih spesifik lagi ini, ya kan? Ini pipih. Nih. Nah ini kan. Jadi memang untuk pembedanya itu kalau di simpaku juga ada satu hal lagi pembedanya dia lebih cenderung ada jarum pecah seperti ini. Tapi kalau itoigawa meskipun dia medianya seperti apapun atau apa, apa dia jarang kalau untuk bahkan dia nggak pecah seperti ini Ada peduri kayak gini tuh enggak kalau untuk Itoigawa Makanya kalau udah apa namanya jadi bonsai ini juga bagus juga Simpaku sama Itoigawa itu jenis termasuknya juga masih jarang juga Satu dua lah yang punya gitu Biasanya penyebabnya pecah itu kenapa Mas? dari media biasanya. Jadi media itu biasanya kalau yang dari pengalaman saya sendiri itu kurang poros. Terus dari kesuburan juga itu sangat berpengaruh. Ketika pohon itu untuk terutama untuk jenis cemara ini kok dia subur, dia lebih cenderung ke kerapatan daunnya itu lebih rapat gitu. Jadi enggak sampai pecah-pecah seperti ini. Maka menyiasatinya adalah dengan medianya kita harus poros dan juga padat tapi poros. Nah, disitu situ Memang kita siasati dengan media pakainya sekam dan juga pakai pasir kali. Kalau di sini saya favoritnya seperti itu. Nah untuk pertumbuhannya sendiri gimana ya? Kalau untuk pertumbuhannya memang hampir sama 11-12 dengan sargenti jarum ya. Untuk jenis-jenis sargenti ini daun kecil, memang dia pertumbuhannya lebih lama dibandingkan dengan jenis-jenis sinensis. Untuk uh, cara budidayanya mas Baik, nah untuk budidayanya jenis Sargenti ini memang agak masih agak gampang-gampang susah Terutama di jenis Simpaku dan Itoikawa Simpaku kita pakainya cangkok Itu pun juga keluar akarnya bisa lebih lama dan juga presentase kehidupannya itu dia lebih Apa namanya lebih rendah dibandingkan dengan jenis-jenis yang seperti kisu ataupun sergiti jarum itu terutama simpaku itu mengagak masih susah di apa kembang meskipun bisa tapi memang untuk presentasinya dia tidak semudah ketika kita budidaya jenis semarang yang lainnya nah ini misalnya teman-teman mau beli ini dengan harga berapa segini kalau untuk yang simpaku dengan besaran seperti ini kisaran harga di angka dua hmm, juta juta ya. ya ini sebesar ini Sudah ada ada keran ya, betul karena sudah ada gerak dasar Ada juga bibitannya kita diangka 300 ribu Juga ada sekitar 40-50 cm Nah memang untuk karakter batangnya itu Dia dari kelenturannya juga dia lebih enak dibentuk Dan tidak mudah mati ranting Nah ini tadi kelebihan dari Simpaku dan Itoigawa itu Dia adalah tidak mudah mati ranting kalau dari sargenti sendiri bisa dilihat di sini dia hampir karakternya seperti brusinensis. Jadi dia apa sering mati ranting dan juga ketika tua itu dia pasti ada pengerian seperti ini. Nah, jadi, jadi memang kelemahan dari sargenti jarum itu dia sering mati ranting. Kalau untuk yang sargenti simpaku sama Itoigawa ini kelebihannya dia memang lebih apa namanya bandel gitu seperti itu. ini. Apa ya? Kalau untuk yang ini ini dari Jepang juga. Ini namanya sekaiinoki. Ini juga dulu dari Jepang juga. Semarasa Hinoki, dan ada juga dua jenis. Yang satu seka Hinoki, yang satu uh, Hinoki, tapi yang cypress, dia lebih ke karakternya hampir kipas mengipas. Cypress. Kita budidaya juga. Untuk budidaya sendiri kita pakai dua cara yaitu cangkok dan juga stek. Kebetulan di sini sudah kita cangkok udah mulai ada akar yang keluar apalagi yang ini bisa dilihat ini kita caranya pakai sa, apa cangkok seperti ini akarnya udah udah bisa dipotong ini itu media kita pakainya moss oh ya pakai lumut itu jadi seperti ini juga bisa lumut yang kayak gini bisa terus pakai kopi juga bisa jadi lebih ke kalau media cangkok itu selera ya dan ketika saya cangkok jenis cemara kalau untuk saya pribadi itu gak pernah yang namanya batangnya itu saya kerat itu gak pernah, jadi kan biasanya kan teman-teman kan dikerat dulu kalau saya biasanya saya bercikan kanan kirinya, muter, baru langsung saya kasih media karena cemara itu bisa dibilang lebih cepat keluar akarnya ketika dia tertimbun sama tanah Makanya saya cangkok, gak pernah pakai itu resikonya itu lebih rendah. Biasanya kan kalau misalnya kita gagal kan kadang kering. Udah kita kerat semua, ternyata malah atasnya kering. Untuk mensiasati hal tersebut, apalagi. Mohon maaf kan istilahnya untuk jenis-jenis kan juga masih harganya masih agak lumayan nih. Jadi daripada kita resiko, oh, daripada ntar kering, lebih baik kita ambil aman, cara aman, kita bersihkan saja langsung kita pakai media seperti itu. Dan keluar akar juga, ini juga termasuknya. Berapa bulan pasang ini keluar akar itu sekitar 3-4 bulan, memang agak lama 3-4 bulan itu udah mulai seperti ini, 4 bulan lah udah mulai seperti ini, memang prosesnya agak lama. Dan kalau stek apa, cangkok itu kan memang kita nggak bisa langsung banyak gitu. Kalau stek kan, contohnya kalau misalnya kayak seperti Semarasinensis ataupun The itu kan bisa dipotongin, bisa langsung jadi banyak gitu kan. Untuk media tanam setelah turun cangkok itu, pakai apa mas? Saya ya. selalu pakai pasir kali dan sekap ya. Karena saya pakai itu karena dia lebih poros dan juga padat Karena kunci dari tanaman entah itu lohansung Cemara maupun pinus itu adalah dari Kepadatan media dalam artian itu Cengkraman di akarnya itu dia harus padat tapi harus poros Nah kunci utamanya itu disitu, entah itu lohansung entah itu cemara maupun jenis pinus, makanya saya pakainya pasir kali sama sekam perbandingan dua banding 1 tadi nah untuk harganya ini di kisaran harga berapa? kalau untuk yang sebesar ini itu di harga 2 juta setengah sampai yang ada yang untuk ini harga 2 juta bahkan 1 juta 700 kalau untuk dicampungkan seperti ini ini di harga ratus ribu kalau bahkan ada yang kecil stekan ada yang harga 100 sampai 150.000 untuk Seka Hinoki sendiri. Memang harganya masih lumayan, menggiurkan. Kalau untuk bahan cabungan, bisa nggak nih, Pak? Dipaket Kalau dipaket. untuk Seka Hinoki ini kebetulan saya belum pernah nyoba ya, karena untuk karakter batangnya sama ini tuh, beda dengan jenis semara yang lain Ya, bisa dilihat di sini kan, di batang utamanya pun dia tetap tumbuh jauh seperti ini kan, karena kita belum pernah coba yang untuk jenis ini grafting itu belum pernah kita coba. Yang kita coba paling ya jenis jenis semara sinensis, apa blue sinensis terus semar papua papua gitu. Memang itu memang bisa. Kalau nah, untuk yang jenis ini kita belum pernah coba grafting. Jadi budidayanya baru stek sama cangkok.